Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi ala ihsanihi wa fadlih wa syukru ala taufikihi wa imtinanih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad dan wa sallama tasliman katsiran amma ba'du Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna wa zidna 'ilma Allahumma aslih lana wa Ikhwadi fiddin wa akhwati fillah Bapak ibu hadirin wal hadirat Jemaah Salatul Fajar. Rahimani wa rahimakumullah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa mencurahkan rahmatnya untuk kita sekalian Walhamdulillah Di kesempatan Subuh atau di pagi hari ini, Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan kita semua hadir di salah satu rumah dari rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Di tempat yang Allah muliakan. Di tempat yang disebut dengan Baitullah. Tentunya, Kedatangan atau kehadiran kita untuk melaksanakan berbagai aktivitas ibadah yang merupakan maksud dan tujuan sekaligus hikmah Allah Subhanahu Wataala menciptakan kita. Tadi kita sudah melaksanakan solat fajar. Dan sebelumnya, diawali dengan Qobliyah Fajar. Salat subuh atau Qobliyah subuh. Secara zahir, yang nampak dan yang kita lihat, semua gerakannya sama. Mulai daripada takbir sampai salam. Terlebih lagi ketika dalam Konteks sholat berjamaah. Kita harus mengikuti imam. Sebab status kita adalah makmum Tidak ada perbedaan. Gerakan kita dengan gerakan imam. Tidak ada yang menyelisihi. Gerakan kita dari gerakan imam. Semuanya satu padu seragam jelas dan nampak kelihatan. Namun pahala yang kita raih pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini berbeza antara satu dengan yang lainnya. Berbeza antara satu dengan yang lainnya Walaupun dimaklumi Kita sering mendengar Hadis-hadis yang menyebutkan Tentang keutamaan Salatul jamaah, Entah itu yang Dilipat gandakan Hingga 27 derajat Atau yang 25 derajat Dan yang semisalnya namun terkadang, ada yang bisa mendapatkan lebih daripada itu. Dan terkadang pula, ada yang mendapatkan kurang daripada hal tersebut. Hal itu disebabkan ada amalan yang tersembunyi. Yang amalan ini menjadi penentu. Penentu diterimanya amalan yang wahir dan juga penentu besar kecil dilipat gandakan atau tidak pahala dari ibadah yang kita lakukan amalan hati yang kita maksud di sini adalah aniyah an atau niat yang sepakat para ulama, niat itu tempatnya di hati. Tidak ada perbedaan atau silang pendapat di kalangan mereka. Yang terjadi perbedaan, hanyalah apakah niat itu mesti dikokohkan dengan lisan, atau tidak. Ala hal niat, ini tempatnya di hati. Inilah yang menjadi penentu dari amalan zahir yang selama ini kita lakukan. Inilah yang menjadi penentu diterima tidaknya. Besar kecilnya pahala. Ini pula lah yang menentukan amalan tersebut bisa bernilai ibadah atau hanya sekedar rutinitas biasa. Olehnya, para ulama'una as-salaf, Wa, ulama as -salaf, wa ulama terdahulu, Mereka biasa mengingatkan, rubah amalin, Suagirin, Wa azimuhunniyah, Wa rubba amalin, Suagirin, Suagiruhunniyah, Betapa banyak amalan yang, Cil, Enteng, remeh. Tapi ternyata amalan tersebut menjadi besar, menjadi agung di sisi Allah Subhanahu Wataala. Hal itu disebabkan oleh niat. Dan betapa banyak amalan yang besar, amalan yang luar biasa. Namun, ternyata amalan tersebut menjadi rendah kecil, bahkan bisa tidak bernilai sama sekali. Itu juga disebabkan oleh niat. Walau ulama telah menjelaskan kepada kita bahwa... Di antara amalan-amalan, baik yang Allah wajibkan, maun yang tidak sampai kepada derajat yang wajib. Di dalamnya, boleh seorang hamba menambahkan niat demi niat. Menambahkan niat demi niat. Seperti yang tadi kita laksanakan, Salatul Jamaah. Ada yang mungkin niatnya hanya untuk salat berjamaah. Ada juga yang meniatkan untuk menggugurkan kewajibannya sebagai seorang mukallaf. Dan ternyata ada juga yang meniatkan lebih daripada itu. Ia niatkan untuk memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Ia niatkan untuk menghidupkan sunnah Nabi saw. Ia juga meniatkan untuk mempererat, menghubungkan, menguatkan uhud di antara kaum muslimin dan sinatul di kalangan karib kerabat yang mungkin hadir dalam pelaksanaan sholatul jamaah. Dari sini, sudah nampak betapa pahala kita itu berbeda-beda disebabkan oleh amalan tersebut. yaitu niat. Dan yang paling besar perannya adalah keikhlasan. Yang paling besar perannya adalah keikhlasan. Dan ini pula yang paling berat. Sedemikian beratnya hal ini sampai-sampai imam sekelas Sufyan ibn Said ibn Masruq As-Sawri ulama tabi'ut tabi'in di zamannya itu sampai mengungkapkan ma'alastu syai'an ashadu alayya min niyyati tidak ada sesuatu yang paling berat untuk saya perbaiki. Tidak ada sesuatu yang paling berat untuk saya obati. Dibandingkan dengan memperbaiki niatku. Li'annaha tatakallabu'ali. Sebab niat tersebut berbolak-balik, berubah-ubah. Kalaulah Imam sekelas beliau merasakan hal itu sangat sulit dan sangat berat, maka bagaimana lagi kondisinya dengan kita yang sangat jauh dari keimanan, sangat jauh dari sisi ketakwaan? Tentunya kita jauh lebih butuh untuk benar-benar Memperbaiki keadaan dan kondisi niat kita. Jemaah sekalian rahimah ni wa rahimahkumullah. Jauh hari generasi sebelumnya. Dari kalangan as-sahabah maupun sahabiyah. Termasuk istri dari Nabi SAW. Mereka pernah ditanya tentang doa yang paling banyak Nabi Shallallahu alaihi wasallam panjatkan. Doa yang paling banyak Nabi Shallallahu alaihi wasallam bermohon dengannya. Seperti yang pernah diungkapkan oleh Ummu Salamah dan juga Aisyah radhiyallahu taala anhumah dan mereka kemudian menjelaskan bahawa di antara doa yang paling banyak Nabi sallallahu alaihi wasallam baca adalah ya muqallibal qulubi tabbit qalbi ala ala dinika sebahagian lafaz menyebutkan ya musarrifal qulub tabbit qalbi ala Ta'atik maksudnya sama Wahai zat yang membolak-balikkan hati manusia Wahai zat yang membolak-balikkan hati manusia tetapkan hatiku di atas di atas agamamu tetapkan hatiku di atas ketaatan kepadamu Ini yang diminta oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada yang meragukan kualitas agama dan ketaatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana tidak ada yang meragukan kualitas keimanan dan ketakwaan beliau, beliau adalah Khalilullah kekasih Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala membimbing beliau dengan wahyu dosa-dosa beliau diampuni yang lalu maupun yang akan datang dan beliau telah dijanjikan dengan syurga tapi ternyata beliau masih mengkhawatirkan kondisi dan keadaan hati beliau yang bergolak-balik Olehnya para ulama' yang menjelaskan hadis tersebut. Itu mengingatkan. Untuk benar-benar memperbaiki. Melihat. Dan mengatur kondisi hati kita. Ketika Ummu Salamah. Bertanya kepada Nabi. Kenapa sampai beliau berdoa demikian. Nabi menjelaskan alasan beliau. Yawma salamah. Innahu laisa adamiyun. Illa waqalbuhu. Baina usbu'aini min asabi'illah. Wahayum salamah. Tidak ada satu pun manusia. Kecuali hatinya. Itu berada di antara dua jemari Allah Subhanahu wa taala. Iyam Allah Subhanahu wa taala bolak-balik sesuai dengan kehendaknya. Faman syi'a aqamah. Siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki maka hatinya akan aqamah. Hatinya akan lurus hatinya akan istiqamah di atas kebaikan di atas ketaatan. Wa man nasha'a azagha dan siapa yang Allah kehendaki niscaya hatinya akan tergelincir dan menyimpang. Demak sekalian rahiman warahimakumullah. Itu yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW. Hati yang merupakan tempat banyak amalan-amalan. Yang amalan-amalan tersebut tidak bertepi. Tempat dari amalan-amalan yang luar biasa. Yang dari situlah. Menentukan Baik tidaknya Amalan-amalan tawir Ketika seseorang begitu memperhatikan Kondisi fisiknya Ia tidak menginginkan Wajahnya dinodai dengan Debu Kotoran Ia akan berusaha membersihkannya Ia tidak menginginkan fisiknya terjangkit penyakit. Mulai dari penyakit yang kecil sampai yang paling berbahaya. Seperti saat ini. Tapi saya tidak tahu kalau di sini. COVID-19 yang katanya sudah ada varian barunya. Ada omicron yang begitu cepat menyebar. Tapi saya tidak melihat Antum memakai masker. Maka saya pun tidak pakai masker karena menganggap di sini sudah aman. Atau mungkin ini tempat yang paling aman sejagat. Nah. Tidak ada yang mau terkena Omikron. Nah. Ataupun varian-varian yang lainnya. Sebab dia tahu. bahwasanya itu membahayakan fisik. Yang nantinya. Bisa membahayakan jiwa. Nah. Demikian perhatian kita. Terhadap fisik kita. Anggota tubuh kita. Wajah kita dan seterusnya. Nah. Sampai untuk melakukan perawatan. Ia. Itu bermunculan berbagai macam model dan bentuk perawatan. Wajah sampai kaki. Kepala sampai kaki ada. Diperuntukkan untuk laki-laki dan perempuan. Tujuannya apa? Supaya fisik dan anggota tubuh ini betul-betul. Baik nampak dengan sehat. Laki-laki tampan, perempuannya cantik. Tapi ketahuilah jemaah sekalian, bukan itu semua yang jadi penilaian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan itu semua yang dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inna Allah la ila ilaswalikum wa ajisamikum. Allah tidak memandang, tidak melihat kepada fisik kalian, kepada bentuk-bentuk kalian, kepada harta kalian. Bukan itu yang Allah nilai. Bukan itu yang Allah lihat. Walakin yan zuru ila kulubikum wa amalikum. Tapi Allah nilai, yang Allah lihat, itu adalah hati-hati kalian. Yang Allah lihat, Allah nilai itu adalah amalan-amalan kalian. Maka tidak perlu kita berkecil hati. Ketika kita mengetahui bahwasanya anggota tubuh atau anggota fisik kita, mungkin lebih kecil dibandingkan yang lain, lebih pendek, lebih jelek, lebih kurus, lebih hitam dan seterusnya. Tidak perlu galau. Tidak perlu sedih. Sebab yang jadi dasar penilaian dari Allah Subhanahu wa taala adalah hati dan amalan kita ketakwaan yang merupakan standar kebaikan di dunia dan di akhirat standar kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu dimulai dengan ketakwaan hati Olehnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengiatkan at-taqwa hahuna dan isyara ila sadrihi Takwa itu dimulai dari sini, yaitu dimulai dari hati. Sebab, kalau hatinya telah bertakwa, maka anggota tubuh yang lain itu akan mudah untuk mengikutinya. Hati ini ibaratnya seperti pemimpin atau komandannya anggota tubuh. Apa yang ada bercokol dalam hati setiap manusia itulah yang nampak pada perbuatannya. Itulah yang nampak pada ucapannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna fil jasad mudghah." Inna fil jasad mudghah. Di dalam jasad di dalam tubuh manusia ada mubrah. Segumpal daging. Yang indah saluhat, saluhat jasadu kulluh. Kalau segumpal daging itu baik, Nisjaya anggota tubuh yang lain, Itu pun akan menjadi Baik. wa iza fasadat al-jasadu kulluh kalau segumpal daging tersebut buruk jelek rusak maka anggota tubuh yang lain pun akan ikut menjadi rusak ala wahia ala wahia al-qalb segumpal daging itu Itulah yang disebut dengan hati. Olehnya tidak perlu kita heran. Ketika kita mendengar kalimat atau ucapan yang tidak menyenangkan. Dari si fulan, fulanah, allanah. Allana, itu berasal dari hatinya yang sedang mengalami masalah. Demikian pula. Ketika kita menyaksikan ada orang yang tidak menegakkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dan kondisi fisiknya begitu sehat, prima, stabil maka kita bisa mengetahui bahwa kondisi hatinya sedang bermasalah. Sebab itulah yang memerintah seluruh anggota tubuh Olehnya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita begitu perhatian dengan perawatan dan perbaikan anggota fisik dan tubuh kita, maka seharusnya kita pun lebih perhatian untuk merawat, memperbaiki kondisi hati kita. Ini yang jauh lebih penting. Ini yang jauh lebih urgen. Ini yang menentukan kemaslahatan hidup kita di dunia terlebih nanti di kehidupan akhirat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pernah mengingatkan bahwasanya hati yang selamat, hati yang sehat, hati yang hidup itulah ia akan mendatangkan manfaat bagi pelakunya pada hari kiamat. Ya umalayn fa umalun wala banun illa man ata Allah biqalbin biqalbin salim. Padahal yang tidak bermanfaat lagi. Malun walabanun. Harta benda dan anak-anak. Kecuali mereka yang datang pada hari kiamat dengan hati yang salim. Dengan hati yang sehat, hati yang selamat, yaitu hati yang benar-benar istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati yang tidak terkontaminasi dengan fitnah syubhat maupun fitnah syahwat, hati yang betul-betul sehat dan hidup. Yang mengenal Allah menegakkan hak-haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang menjadi patokan utama bagi setiap hamba. Muslim dan muslimah. Kemaslahatan dan kebaikan hatinya. Hendaknya ia betul-betul perhatikan. Hendaknya ia betul-betul merawat hal tersebut. Terlebih di zaman kita ini. Di zaman yang penuh dengan fitnah yang luar biasa. Baik itu yang berkaitan dengan syahwat. Terlebih yang paling besar dampaknya yang pernah saya lihat adalah fitnah yang terkait dengan syubahat. Syahwat yang kemudian ditunggangi oleh hawa nafsu. Ini akan menjauhkan kita dari Allah subhanahu wa ta'ala. Akan membuat seseorang memperturutkan apa-apa yang menjadi keinginan hawa nafsunya. Dan apa-apa yang menjadi keinginan hawa nafsu tentunya jauh dari perintah Allah. Bahkan cenderung kepada larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula dengan Ash-Shubahat. Kerancuan Nah Hati kita begitu lemah Namun terkadang Hati kita Dibiarkan Terbuka untuk menerima segala macam syubhat, Kerancuan Ketidakjelasan Seolah-olah kita adalah seorang yang paling kuat dari sisi keimanan Paling kuat dari sisi ketakwaan Paling hebat dari sisi keilmuan Waliyatubillahi min zaliki. Oleh jemaah sekalian, Rahimani wa rahimah kumullah. Sekali lagi, kalau kita memperhatikan benar-benar kondisi dan keadaan fisik kita, maka seharusnya yang paling kita perhatikan yang menjadi perhatian kita secara prioritas adalah bagaimana kita menata hati kita. Memperbaiki amalan-amalannya. Tadi kita sudah mengingatkan. Di antara amalan hati itu adalah keikhlasan. Di antara amalan hati itu adalah keikhlasan. Tanpa adanya keikhlasan. Maka ingat. Yang wahir itu menjadi sia-sia. Bahkan terkadang yang wahir itu. Walaupun kelihatannya besar, disebabkan amalan hati yang berupa keikhlasan tidak benar, tidak beres, amalan itu malah akan mengantarkan pelakunya kepada kepada neraka. Di antara contoh dalam hadith Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan diliputkan oleh Imam Muslim yang hadith ini cukup masyhur. Tentang awal uman tusa'aru finna'al. Tentang mereka yang pertama dimasukkan ke dalam neraka. Mereka yang pertama dimasukkan ke dalam neraka. Yang kalau kita perhatikan amalan-amalan mereka luar biasa. Dalam hadith tersebut. Sebutkan tiga amalan. yaitu mereka yang pertama adalah. Yang membaca Al-Quran. Yang belajar ilmu agama. Seperti keadaan dan kondisi kita saat ini. InsyaAllah ta'ala. Ta'ala bulu ilmu. Naam ia membaca Al-Quran menghafalkannya mempelajari ilmu agama dan mengajarkannya didatangkan pada hari kiamat diperhadapkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala diingatkan ia akan seluruh nikmat dan karunia yang pernah ia dapatkan di kehidupan dunia dan ia pun ditanya untuk apa digunakan nikmat dan karunia tersebut. Dan ia pun menjawab bahawa itu semua yang gunakan untuk membaca Al-Quran, mempelajari ilmu agama dan mengajarkannya semata-mata karena Allah Subhanahu Wataala fikah. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala alimun bizatis sudur. Allah maha mengetahui apa yang ada di balik dada-dada manusia. Allah subhanahu wa ta'ala balfirman kazabda. Kamu bohong. Kamu baldustah. Qara'ta'al-Qur'ana liyukawlulaka. Qariq. Engkau membaca Al-Quran, mempelajarinya. Hanya untuk dipanggil atau mendapat gelar dari manusia sebagai sebagai khawi, sebagai ahli yang membaca Al-Quran. Ta'alamta la ilma wa'alamtahu. Engkau belajar ilmu, dan kemudian mengajarkannya Liukol Alim Kau belajar dan mengajarkannya Hanya Untuk disebut sebagai Sebagai alim Sebagai orang berilmu Sebagai ustad, Sebagai kiai Niatannya hanya untuk itu kila itu sudah kamu dapatkan di dunia nah tidak ada yang meragukan amalan tersebut membaca Al-Quran, menghafalkannya belajar ilmu agama mengajarkannya, tidak ada yang meragukan, ini amalan luar biasa sering kita dengarkan keutamaan-keutamanya apa yang Allah Subhanahu Wa Taala janjikan, demikian pula apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan dalam hadis-hadisnya amalan yang besar, tapi ternyata disebabkan oleh amalan hati berupa keikhlasan yang rusak akhirnya termasuk ke dalam orang yang Pertama kali masuk ke dalam neraka Wal-iyadzubillah Orang yang kedua Atau mungkin kebalik yang tadi yang kedua yeah, Adalah orang yang syahid Syahid Dan syahid yang dimaksud di disini Kutila fi sabidillah Terbunuh di jalan Allah Dia berjihad, dia mengangkat senjata Mempertaruhkan Harta nyawanya di jalan Allah melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Dia pun dipandangkan kepada Allah. diingatkan akan seluruh nikmat dan karunia yang pernah ia dapatkan di kehidupan dunia. Fa'ala fahu. Dia pun mengenali hal tersebut. Kama amilt biha. Apa yang kau lakukan dengan nikmat dan karunia tersebut? Maka dia pun mengatakan, ay iya, Kotal tuh fisabilillah, hatta istu fika. Saya berjihad di jalanMu ya Allah, sampai saya terbunuh, fika. Itu semua saya lakukan semata-mata kan engkau ya Allah. Tapi sekali lagi, Allah itu Agamun bizaatil sulur. Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam dada manusia. Paling mengetahui niatan-niatan kita. Allah berfirman ke zabtah. Kamu bohong. Kamu dusta. Kamu berjihad. Mengangkat senjata. Berperang melawan musuh. Untuk disebut sebagai. Sebagai pemberani. Sebagai pahlawan. Wa qadakilah. Wa qadakilah. Itu sudah kamu dapatkan di dunia. Kamu sudah disebut sebagai pemberani. Si fulan subhanallah. Pemberani betul. Ya. Si fulan itu pahlawan. Nah. Itu memang niatannya. Tidak ada niatan yang lain. Nah. Sebab kalau memang niatannya betul-betul ikhlas ya. dalam melakukan amalan, kemudian mendapatkan pujian dan sanjungan dari manusia, dan dia tidak berniatkan untuk hantar tersebut, maka kata Nabi saw. Tilkal bu shohalajilah. Itu berita gembira yang Allah segerakan untuk dia di dunia. Tapi kalau memang dari awal niatnya untuk mendapatkan Dunia atau bagian dari dunia, termasuk bagian daripada dunia, puji dan sanjungan, sebagai pahlawan yang luar biasa, sebagai seorang yang pemberani. Ia. Akhirnya jemaah sekalian, ia pun termasuk ke dalam orang yang pertama kali dimasukkan ke dalam ke dalam neraka. Yang ketiga adalah mereka yang ketika di dunia Allah karuniakan kepadanya melupa harta benda. Ia balik infak siang dan malam. Ia pun diperhendapkan kehadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dingatkan akan nikmat dan karunia dari Allah ketika hidup di dunia, ia pun mengenali nikmat dan karunia tersebut. Fawa amil tabiha, kamu apakan nikmat dan karunia tersebut, maka ia pun menyampaikan bahawa saya nikmat dan karunia bapa harta benda ketika hidup di dunia infakkan di jalan Allah. Tidak ada satupun jalan yang ia bisa berinfak kecuali akan berinfak di situ. Fika sama dengan yang tadi. Alasannya semata-mata kerana engkau ya Allah. Namun Allah Subhanahu wa taala juga mendustakan hal tersebut. Kazabta, kamu bohong. engkau boleh in kamu menyumbang bersedekah li li khululaka jawat hanya untuk disebut sebagai dermawan dermawan si dermawan subhanallah niat dan tujuannya hanya untuk itu semata Mendapatkan pengakuan dari manusia. Bahawa si fulan itu seorang yang dermawan. Mulah hati dan seterusnya. Bukan pahala di sisi Allah. Bukan rilu Allah. Bukan balasan. Di kehidupan akhirat. Tiga amalan ini jemaah sekalian. Bukan. Amalan abal-abal. Bukan amalan kaleng-kaleng. Hanya sedikit dari manusia yang bisa melakukan amalan-amalan tersebut. Bukan amalan yang umum. Yang bisa setiap orang, termasuk setiap muslim, menegakkannya. Tidak. Butuh potensi yang luar biasa untuk melakukan amalan itu. Tidak main-main. Amalan yang besar. Nah. Yang seluruh amalan tersebut. Menjadi sebab tegaknya Islam. Tegaknya agama yang mulia ini. Tapi ternyata. Ketika keliru dalam amalan hati. niat Itu bisa menjadi haba amansurah. Debu. Yang berterbang, berterbangan. Ingat firman Allah Subhanahu wa taala amilatun nasibah tasla naran hamiyah Ada orang yang di kehidupan dunia ini nasibah luar biasa amalannya kelihatan capek dia beramal Tapi ternyata tasla naran hamiyah ia malah dimasukkan ke dalam neraka. Maka, kalau kita betul-betul memperhatikan wujudnya kita, maka hendaknya kita betul-betul juga memperhatikan kondisi hati kita, kondisi hati kita yang merupakan tempat amalan-amalan yang luar biasa. hendaknya tetap kita istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa memohon kepada Allah agar dilistiqomahkan. Dan sebagai penutup di sini saya ingatkan dengan apa yang pernah disebutkan oleh al-salaf termasuk di antaranya Ibrahim bin Ahmad al-Khawaz Rahimahullah taala bahwa di antara obat-obat untuk hati kita Agar bisa tetap istiqamah dan tegak di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Di atas perintah Allah. Di atas ketakwaan. Beliau katakan, Syifa'ul qalbi khamsah. Obat untuk hati itu ada, ada lima. Beliau katakan yang pertama adalah, Kira'atul Qur'an bittadabbur. Membaca Al-Quran dengan betul-betul mentadaburinya. Mentadaburinya. Saya garis bawah itu. Bukan hanya sekedar meneruskan lisan kita. Dengan lafad, makharis dan sifat. Tapi mentadaburinya. Mengetahui makna dan kandungan. Yang dengannya dia beramal. Kemudian. Yang kedua adalah khala'ul batan. Perut yang khala' perut yang kosong. Yeah. Maksudnya ia tidak berlebih-lebihan soal makanan dan minuman. Nah. Dan yang ketiga adalah qiyamul la'il. Menegakkan qiyamul la'il, salat malam. Yang keempat adalah at-tarrufis sahur. Ia memohon ampun. Bermunajat kepada Allah di waktu sahur. Dan yang kelima adalah mujala satu salihin. Ia membiasakan diri bermajlis. Bersama, bersahabat. Beriringan. Dengan hamba-hamba Allah yang salih. Dengan teman-teman yang baik. Dengan kawan-kawan yang senantiasa mengingatkan dia akan perintah Allah. Mengingatkan dia akan larangan Allah SWT. Semoga Allah SWT mengistikomahkan kita di atas kebaikan. Menjaga kita di kehidupan dunia ini. Inna huwa li uzalika wal qadiru alim huwa jawadun karim. Saya ini bisa saya ingatkan di kesempatan ini. Mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan. Dan saya ucapkan jazakumullah khairan. Semoga Allah membalas dengan balasan yang terbaik. Kepada Panitia Masjid Al-Manar. Demikian pula kepada Panitia. As-Sunnah Sinrab. Dan juga seluruh ikhwan dan akhwat Jamaah Masjid Al-Manar. Yang memberikan kesempatan di kesempatan subuh atau pagi hari ini. Semoga menjadi pemerata timbangan amalan kebaikan kita pada hari kemudian. Saya tutup subhana kalau bismillah. Syahadul la ilah dan tasdil tauatu willeik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.